Belajar agama Islam. Belajar sifat mustahil Allah. Adam. Tidak ada. Hudud baru. Fana binasa. lil-Hawadisi, menyerupai yang baru. Kia muhiblaihi berdiri dengan yang lain. Terbilang Ajezun Lemah Karah Terpaksa Jahlun Bodoh Mautun Mati Samamun Tuli Umyun Buta Bukmun, Bisu, Ajizan, Maha Lemah, Karihan, Maha Terpaksa, Jahilan, Maha Bodoh, Mayitan, Maha Mati, Asama, Maha tuli. Ma'amah, mahabutah, apkamah, mahabisu, adam, tidak ada, hudud, baru, fana, binasa, mumasalatu lil hawadisi, menyerupai yang baru, kiamuhu bilairihi, berdiri dengan yang lain, ta'adud terbilang, ajizun, lemah, karah, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, samamun, tuli, umyun, buta, bukmun, bisu, ajizan, lemah, karihan, maha terpaksa, jahilan, Mahabodoh, mayitan, Mahamati, Asama, Mahatuli, Ama, Mahabutah, Akama, Mahabisu, Adam, tidak ada hudud baru. Fana binasa, mumasalah tuhuli Menyerupai yang baru Kiamuhu bilairihi Berdiri dengan yang lain Taadud Terbilang Ajazun Lemah Karohah Terpaksa Jahlun Bodoh Mautun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 Maha bodoh. Mahitan, Maytan Mahanati Asama Mahatuli Akma Mahabuta Atkama Mahabisu Adam tidak ada wujud baru mana binasa mumassalatu lilhawadisi menyerupai yang baru qiyamuhu bilairihi berdiri dengan yang lain ta'ajud terbilang ajzun lemah karaha terpaksa jahlun bodoh mautun mati samamun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 Adam tidak ada. Hudud baru. Fana binasa. lil Hawadisi menyerupai yang baru. Kia-muhu berdiri dengan yang lain. Ta'adud terbilang.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 Apkamah. Mahabisu. Adam. Tidak ada. Huduts. Baru. Fana. Binasa. Mumasalatu lil hawadisi. Menyerupai yang baru. Kiamuhu bilairihi. Berdiri dengan yang lain. Ta'adud. Terbilang. Ajazun. Lemah. Karoha terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, samamun, tuli, umyun, buta, bukmun, bisu, ajizan, lemah, karihan, maha terpaksa, jahilan, maha bodoh, mayitan. Mahamati mati, asamah, mahatuli, akmah, mahabutah, apkamah, mahabisu, adam, tidak ada, hudud, baru, fana, binasa, mumasalatuhu lil-haladisi, menyerupai yang baru kiamuhu bighairihi berdiri dengan yang lain ta'adut terbilang ajzun lemah karahah terpaksa jahlun bodoh mautun mati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 Mahitan, Mahamati, Asama, Mahatuli, Akma, Mahabuta, Akkama, Mahabisu, Adam, tidak ada, Hudud, baru, Fana, binasa masalahtulil Hawadisi menyerupai yang baru Kia muiri berdiri dengan yang lain, tajud, terbilang, ajzuun, lemah, kaah, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, samamun, tuli, Umyun,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 Maha Mati, Asama, Maha Tuli, Akmah, Maha Buta, apkamah. Maha Bisu, Adam, Tidak Ada, hudud; Baru, Fana, Binasa, Mumasawatuhulil Hawadisi, Menyerupai Yang Baru, Kiamuhu bilairihi, berdiri dengan yang lain. Taadud, terbilang. Ajazun, lemah. Karah, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati.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 Mahitan, maha mati. Asama, maha tuli. Akma maha buta. Akkamah, maha bisu. Adam, tidak ada. Huduts, baru. Fana, binasa. Mu masalahil Hawadisi menyerupai yang baru Kia bilairihi berdiri dengan yang lain, tajud, terbilang, Ajzun lemah, kaah, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, samamun, tuli, Umyun,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 Maha Mati Asamah, Maha Tuli Akmah, Maha Buta Akamah, Maha Bisu Adam tidak ada hudud baru. Fana binasa, mumasalah lil haladisi menyerupai yang baru.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 Samamun, tuli. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Ajizan, mahalemah. Karihan, maha terpaksa. Jahilan, maha bodoh. Mayitan, maha mati. Asama, maha tuli. ama maha buta. Apkamah, maha bisu. Adam, tidak ada. hudud, baru. Fana, binasa. Mu masala lil hawadisi menyerupai yang baru. Kia bil berdiri dengan yang lain. Ta'adud terbilang. Ajzun lemah. Karaha terpaksa. Jahlun bodoh. Mautun mati. Samamun tuli. Umyun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 Abkamah, Mahabisu, Adam, Tidak Ada, Huduts, Baru, Fana, Binasa, lil Hawadisi, Menyerupai Yang Baru, mugu Bilairihi, Berdiri Dengan Yang Lain, Taadud, Terbilang, Ajazun, Lemah,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 Asama maha tuli, akma maha buta, apama maha bisu, adam tidak ada. Hudud baru fana binasa. Mumassalatuhu lilhawadisi menyerupai yang baru.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 Mahitatan Mahamati, asama Maha tuli Akma Mahabuta, buta Mahabisu